Aizai, ahibba, madhabnya jin Ada satu pertanyaan Jin ini madhabnya apa? Nah <laughs> ini untuk orang-orang yang biasa bertengkar Untuk orang-orang yang biasa Mempersoalkan hal-hal yang nggak penting ya? ya. Jin yang jelas Anda bisa setuju dengan saya Bisa tidak nggak masalah Jin itu pasti satu madhab Gak ada jin yang mengikuti beberapa madab. Jin pasti satu, pasti satu madab. Apa alasannya? Alasannya karena jin bukan hidup satu zaman. Dia hidup dari zaman dulu sampai sekarang ada. Dan dia mengikuti terus, update terus pengetahuan itu. <laughs> Kalau kita, banyak terhijab kita. Peristiwa-peristiwa yang banyak kita nggak ketahui banyak hal yang kita yang anggap benar nyata salah tapi kalau jin hidup terus dia update terus ilmu dia salah dianulir lagi di cancel lagi diperbaiki lagi dan dia tahu mengetahui karena itu jin Islam satu madhab ya, meskipun jin seperti banyak ada yang Yahudi Nasrani tapi Islam satu madhab dan itu wajar nah kita kalau manusia harus satu madhab satu keyakinan ya jadi jin dulu Iya <laughs> kan, ini tidak realistis karena dalam perjalanannya kita serba terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Yang paling penting adalah kita harus rukun sesama kita. Jangan mengklaim paling benar, jangan apa namanya memusuhi sesama, kan gitu. Kemudian kembali kepada tauhid dalam Surat Al-Fatihah ya. di sini ya. Ini tauhidnya orang awam, saya sudah pernah jelaskan, saya ulangi sedikit saja untuk melengkapi di sini ya. Tauhidnya awam, minal asar, ilal muasir ya. Berangkat daripada jejak, daripada tanda sampai kepada yang memberi tanda. Tohidnya, atau disebut dengan tauhidnya orang awam Syair Afaki Lihat Tanda-tanda di alam, jejak di alam ini Apapun itu ya ilal gawi Dari sesuatu yang lemah Sampai kepada sesuatu yang Yang kuat ya. Itu kebanyakan orang melihat alam Tanda-tanda alam, gunung dan lain sebagainya Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan Ya apa itu ayatnya? Yang suruh tafakur kepada onta Afala yanduruna Ilal ibili kaifahulikot Kan gitu Wa ila sama dan seterusnya ya, Itu Suruh tafakur kepada onta Suruh tafakur kepada ciptaan-ciptaan Allah lainnya, Sampai kepada Allah SWT ta Ini tauhid Tapi syair afaqiyya Ya ini tauhid, istilahnya memanggil Allah dari kejauhan, tempat yang jauh. Nah, tauhid yang khusus, ya, ini yang tabakatul hamidin. Orang-orang yang memuji Allah pada tingkat tauhid yang paling tinggi, disebutnya sayran fusi, minal mu'azir, ilal asar, langsung menuju kepada yang menciptakan jejak itu, yang mewujudkan jejak itu, yang membuat jejak itu, ya, dan tidak melihat jejak. Nah. Makanya dosa Menurut ini pada Syair Anfusi Mereka bertobat kepada Allah Bukan karena dosa-dosa Tobatnya apa mereka? Karena menganggap dirinya ada Karena melihat sesuatu selain Allah itu ada Itu dianggap dosa Bukan urusan dosa. Mata, rita, hatta tahta, cuilah dalilnya dulu, alaik. Hai gusti, kapan kau gaib sehingga perlu dalil untuk membuktikan bahwa kamu ini ada? Ya, sungguh buta mata yang tidak melihatmu bahwa wujudmu ini memenuhi segala alam ini. Kau selalu ada. Ya. Dan selainmu adalah duhurmu adalah penampakanmu saja, hakikatnya mereka nggak ada. Ya Kalau ditanya orang awam ya pasti, oh siapa bilang selain Allah, saya ada kok binatang ada tumbuhan ada makhluk makhluk yang lain itu tauhidnya orang awam. Sama ketika orang pergi ke laut, ketika dia melihat ombak, wah oh, ombak itu ada. Tapi ketika ditanya ombak itu dari mana asalnya, ada nggak munculnya ombak sekuat itu kalau nggak ada air? Dari mana? Antara ombak dan air, apa hubungannya? Susah dia menjawab. Maka kata cerita apa Rumi atau Arif yang lain mengisyaratkan, suatu saat, ikan-ikan <tuh> kecil mendatangi Raja Ikan dalam cerita itu. Datang semua, kemudian mengatakan, Wahai Raja Ikan, kami semua baru Nah dari sekian lama kami hidup di air, kami punya pertanyaan yang kami semua nggak bisa menjawab. Mungkin raja ikan bisa menjawab. Apa pertanyaanmu? Pertanyaan kita, air itu apa sih? <laughs> air itu apa? Raja ikan sebenarnya, oh iya. Ini pertanyaan penting, saya juga nggak paham. Nih. Padahal selama ini kita hidup dari air dan kita ada dalam air. Tapi kita nggak pernah paham apa itu air. Nah. Nah, seringkali yang menjadi persoalan itu adalah manusia terhijab dalam perjalanannya menuju Allah oleh dirinya sendiri. Karena itu, ya, al ya, ya mereka merasa berdosa ketika mereka menganggap wujud mereka ada. Oke, kemarin ketika saya menjelaskan di kalangan Ibu-Ibu, Bismillah, kamu tahu enggak hati Bismillah, makna Bismillah. Kamu tidak akan paham makna bismillah. ya, Dan di dalam bismillah itu mengisyaratkan hubungan manusia dengan Allah SWT. Ada sebuah tamsil yang sederhana. Yang kalau kamu bisa pahami. Kamu sudah selesai. Kamu bisa memahami hubunganmu dengan Allah SWT. Yaitu tamsil apa? Ya bismillah itu adalah menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Allah SWT. Bahwa di alam ini ya. Di alam ini, semua itu selain Allah adalah nama Allah SWT, termasuk manusia. Manusia adalah namanya Allah SWT. Hewan juga namanya Allah SWT. Nah, hubungan manusia dengan Allah SWT ini persis seperti hubungan peniup, seruling dengan seruling. Pertanyaannya, suara yang timbul dari seruling itu dari mana? Suaranya dari mana? Suara seruling itu. Dari peniup. Kalau peniup itu nggak bisa nggak? Dia meniupkan suara itu tanpa ada seruling. bisa. <tuh. tuh>. Nah. nah, terus sedekat apa antara seruling dan peniup? Hubungannya? Men. Kalau dia jauh, bisa nggak bersuara? Sehebat hebat peniup seruling nggak akan bisa. Dia bisa berbunyi ketika kau tempel ke apa? mau bibirmu di lubang-lubang itu dan itulah yang disyarkan oleh ayat wana fathu fihi miruhi aku tiupkan sedekat itu Allah subhanahu wa taala dengan gambarnya maka suara yang keluar ini, ini al fatihah suara yang keluar itu hamdalah yang keluar itu basmalah yang keluar itu yaman adharal jamil suara itu ketika ditiupkan, dibunyikan oleh peniur seruling suara yang keluar apa yaman adharal jamil yang keluar adalah keindahan Allahu Akbar. Suara itu yang keluar dari seruling itu ada keindahan. Alam wujud ini adalah hasil produksi dari keindahan. Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanak Ma'khalatna minta fa. Tidak ada hal yang nggak sempurna di alam wujud ini. Gak ada yang sia-sia. Subhanak Ma'khalat Ta'hadabatilah. Nanti menganggap lalat itu nggak ada artinya. Tapi kalau nanti selidiki lalat itu betapa pentingnya lalat itu bagi alam wujud itu. Bahkan mungkin menganggap tikus -tikus itu menganggap tikus-tikus itu nggak ada artinya. Tidak ada di alam wujud ini yang enggak ada, manfaat itu enggak ada. Semua itu punya peran. Kehadirannya itu bermakna. Jangan sampai kehadiranmu kalah dengan kehadiran binatang-binatang itu. <laughs> Saya pernah cerita ada wali yang dia bisa, meng bisa mengerti bahasa binatang. Ya. Satu saat dia lihat keledai. Keledai sering dipakai di Indonesia, jarang keledai di negara Arab ya. Di Yaman di Saudi masih ada. Keledai itu dipakai biasanya untuk nganter-nganter barang. Nah kemudian keledai ini sudah nganter-nganter barang, keledai itu diam dia. Kemudian si wali ini yang tahu ngeliatin keledai aja. Mereka kata keledainya, ngapain kamu ngeliatin saja Kalau saya sih sudah jelas tugas saya barusan sudah nganter Kamu apa yang kamu anterin? <laughs> Langsung terperanjat dia, padahal baru selonjoran sebentar lagi. Habis segitiga, habis sholat. Kalau kamu, apa yang kamu antarkan? Yeah. Makanya kata saya, dinali. Enggak penting, kamu tinggal di bilat mana, di negeri mana, rumahmu, alamatmu di mana. Kamu tinggal enggak penting, tapi yang paling penting apa? Maha, malakal bilat. Kamu jangan pernah tinggal suatu kota yang enggak membuat kamu maju, pikiranmu maju, ilmu maju, ibadahmu maju. Kalau kamu tinggal di satu kota enggak memajukan pikiranmu gak memajukan ibadahmu, ya kan? gak mendekatkan diri kamu kepada Allah, kamu pindah aja hijrah dari kota itu. yang namanya kota mati sebetulnya. kalau kota itu tidak berhasil apa namanya meningkatkan keilmuanmu, pengetahuanmu, ibadahmu, kualitas hidupmu. Nah. Aisyiyah Rahimahumullah, ya, hampir jam 9 kita sampai kepada penghujung <tuh> Ada satu kisah seorang biasa sholat ah, min, minalauliyah sholat tepat waktu dan dia ahlu syafa Satu kali orang yang biasa jamaah katanya beberapa orang saja biasa jamaah dengan wali ini. Satu saat dia nungguin nungguin seseorang muridnya yang mau melakukan sholat jamaah. Kemudian murid satunya bilang wali guru kenapa menunda-nunda nanti kamu tahu tanya aja kepada ini temanmu yang biasa jamaah sama kita kenapa T apa terlambat datang. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu terlambat datang? Biasanya untuk sholat jamaah tepat waktu." Saya tadi dalam perjalanan ke sini ada anjing yang kakinya pincang. Ya, memang saya punya pilihan kalau langsung ke musala tidak ngurus anjing tadi, tidak saya ikat di perban, saya bisa langsung nggak ketinggalan sholat jamaah tapi saya milih untuk kemudian saya cari perban saya ikat anjing itu. Nah, kemudian si wali ini uh, mursyidnya itu menunggu dan tahu apa yang dilakukan oleh muridnya. Jadi menunggu mentakhir salatnya, menunda salatnya hanya untuk melayani anjing. Mungkin Hidai. Hidai. Hidai. <laughs> mungkin bagi sebagian orang ya, ini dianggap ah berlebihan ngapain ngurusin anjing kan gitu. <laughs> tapi anjing pun adalah dari makhluknya Allah swt yang berhak hidup yang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Nah, di bagian yang terakhir ya orang-orang yang jauh dari Allah swt ya. Mereka di dunia tersiksa dan di akhirat lebih tersiksa lagi. Orang-orang yang tidak memuji Allah SWT, tidak bersyukur kepada Allah SWT, di dunia menderita di akhirat juga begitu. Dan itu sunnatullah. Sunnatullah. Dan memang kenyataannya, kalau kita jeli ya, kita perhatikan, orang yang hidupnya tidak ada saham cinta kepada Allah SWT ya. Dan Allah buat dia sibuk dengan urusannya sendiri ya. Dan tidak akan pernah selesai Satu masalah selesai nanti biasanya kena masalah lain dan seterusnya begitu terus Jadi puyengnya itu nggak berhenti-berhenti Dan tidak ada hiburannya dia. Sehingga heran kalau sebagian Aulia bilang e, Mungkin bagi orang-orang itu ahli dunia mereka heran ketika sebagian aulia bilang Tidak ada kenikmatan dunia ini lebih daripada sholat malam dua rakaat. Ah. Satu kali Nabi Isa berdialog dengan ibunya Sayyidah Maryam. <tuh> Dikatakan wah ibu, kalau kamu ditakdirkan kembali ke dunia setelah kamu meninggal, apa yang ibu impikan, apa yang ibu lakukan ketika kembali ke dunia? Dijawab oleh Sayyidah Maryam, aku ketika aku meninggal dan aku ingin kembali ke dunia, aku ingin melakukan dua hal yang ingin aku lakukan, yaitu melakukan sholat malam, ya. Di hawa yang sangat dingin Dan berpuasa Di musim yang sangat panas sekali Itu yang ingin Aku dapatkan Dalam kisah yang lain <tuh> Ya Kisah-kisah e, seperti ini ya Mungkin sulit Difahami bagi orang-orang yang Belum merasakan nikmatnya ya Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta Tapi bagi mereka Yang sudah mendapatkan ya Merasakan betapa Ya, nikmatnya bermunajat kepada Allah, halawa bermunajat kepada Allah, dan itu tidak bisa tergantikan. Ya. Ada satu kali, Pak Ujang ya, ini buat pedagang berdagang, -berdagang ini. Suatu kali ada orang istihara kepada Imam Jafar Sadiq cucu Rasulullah, saya tolong istihara saya besu hari satu, mau dagang bagus atau enggak? Istihara. Oh, sebaiknya kamu jangan usah berangkat dagang gak bagus buat kamu akhirnya orang itu pulang ternyata sampai rumah Ini ya, namanya jiwa pedagang saya ingin coba ini benar nggak ini horonya, katanya nggak bagus dagang akhirnya dia berangkat bawa dagangannya ternyata di pasar rame raminya rudes bawa dagangannya habis semua Udes, udah udah dapet untung besar dia akhirnya dia datang kepada Imam Jafar Sotid Untuk mempertanyakan hasil istighorohnya Dibilang punten way Putra Rasulullah Wai ibnu Rasulullah Sebelum saya dagang Saya minta istighoro, katanya nggak bagus Tapi ternyata setelah saya eh, Coba Saya berdagang Ternyata waris dagangan saya Habis semua Kemudian Imam Jafar Sotid tertawa Ini bedanya ahli dunia dengan ahli Bilang Maaf, setelah kamu dagang apa yang terjadi? Oh iya, saya capek benar malamnya itu saya ngitungin untung itu, <laughs> sange senengnya, sampai ke malam tidurnya terus ya, subuhnya amblas. Subuh amblas, Terutama sholat fajar dua rakaat, eh. sholat fajarnya subuhnya saya kotor tapi nggak sengaja saya kecapean apa ini. Terima jawab ketahui, ketahuilah fulan. Tahu nggak kamu fadilahnya sholat dua rakaat sebelum subuh itu, salat Shol, bukan sholat subuhnya, sholat sunnahnya dua rakaat sholatul fajar itu dibandingkan dengan ya kenikmatanmu apa untung daganganmu itu nggak ada apa-apanya, bahkan itu dibandingkan dengan dunia wa mafiha, itu nggak tergantikan. Ya, kalau kamu paham, kamu nggak paham ya kamu hitungnya, <laughs> Fulus, Kamu bayangkan agama ini dengan uang ya. Kalau kamu di ya, di apa dimudahkan urusanmu rus wow, banyak semua urusanmu dimudahkan. Kaulah Robby Akroman oh, Tuhan memuliakan saya. Begitu kamu disempitkan hidupmu, ya kan kamu banyak masalah. Kamu bilang apa, Robby ahanan, wah wow, kalau gitu Tuhan ini bikin masalah buat saya nih, <tuh> Tuhan mempersulit saya nih. <tuh> Ini gitu kan. Ya. Al-Aulia ini beda sudut pandang ya orang-orang Sufi itu ketika ada masalah nggak minta langsung diselesaikan, dipelihara masalah itu supaya apa? Oh, ini kesempatan untuk bermunajat kepada Allah. Maka beruntunglah PI kan, yang punya masalah ya kan pelihara aja, jangan langsung minta hilangkan. <tuh> ya kan supaya punya Punya alasan untuk bermunajat kepada Allah Iya kan? Untuk ngadu kepada Allah Kalau nggak ada alasan Oke saya bilang begini Doa itu sebetulnya untuk siapa sih? Oh doa itu sebetulnya untuk orang miskin Orang kaya nggak perlu berdoa Lah terus apa yang dimintakan? Semua ada Minta mobil, mobil sudah ada Minta rumah, semua ada Lus. Berarti apa? Doa itu hanya hajatnya untuk Orang-orang miskin Orang kaya sudah berhenti berdoa Sudah pensiun dari doa Bukan begitu ya Akhir pengertiannya Doa ini merupakan sebuah akses Sebuah sarana untuk kita Berdialog dengan Allah Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Dan gak ada hubungan kaya dan miskin di situ. Ketika Anda miskin Anda minta kepada Allah Jangan sampai kumis kepada orang Jangan sampai minta Kalau tahu minta bantuan Minta bantuan kepada orang yang salah itu dalam ungkapan doa, ya Allah jangan jadikan rizkiku ini di tangan li'am orang-orang jahat dari hambamu. Ada orang maaf-maaf sebagian rizkinya itu di tangan orang-orang yang jahat. Dan dia menikmati itu. Minta kepada Allah, ganti bos. ada diganti nanti oleh Allah ta'ala Saya punya pengalaman dulu ada orang, saya lupa orang dari Jakarta itu, diberhentikan oleh bosnya ini. Jangan khawatir, Allah karim Nah, Allah mah pemurah nanti kalau kamu nggak butuh sama dia dia akan nyari nyari kamu betul beberapa bulan kemudian kelimpungan nyari dia dipaksa kerja lagi ya, ketika orang nggak butuh pada orang ya begitu tapi kalau inti butuh sama orang inti bakal tersiksa mereka nah, kata saya tinali aku sudah berpengalaman dalam hidup ini udah kayak pengalaman aku udah kenyang pengalaman tidak ada yang lebih pahit saat aku butuh kepada orang itu pengalaman yang paling pahit kata saya tinali itu pengalaman yang pahit saat kita butuh kepada orang tapi kalau kamu ya pusatkan kebutuhanmu hanya kepada Allah ya Harapanmu hanya kepada Allah Orang lain akan tunduk kepada kamu yeah. Jangan ngemis kepada orang Kalau kamu memang ikhlas karena Allah dalam hal apapun Allah nggak akan biarkan orang yang tawakal kepadanya itu sendirian Itu mustahil Allah ini maha cemburu Kata Rasulullah Tidak ada yang lebih cemburu daripada aku Dan diantara sahabatku tidak ada yang lebih cemburu daripada saat Dan Allah lebih cemburu dari siapapun Gitu kan. Allah cemburu dari siapapun Kalau orang sudah harapannya kepada Allah Tergantung kepada Allah Percaya kepada Allah Mustahil Allah mendiamkan dia Berada dalam kesulitan Mustahil Allah biarkan dia Berada dalam kesusahan Itu mustahil Pasti dibantu oleh Allah Orang bilang Oh ini maksudnya bertakwa Takwa yang hebat Enggak ini takwa umum kok Siapa saja bertakwa dengan kadar ketakwaan apapun Putlaku ayatnya Pasti apa? يَجْعَلَّهُ mahrojan. Pasti Allah kasih jalan keluar Dan kalau ada kesempitan hidup setiap kita Pasti punya pengalaman itu mengalami kesempitan hidup dalam rezeki dalam apapun Tapi pada akhirnya ya wa وَيَرْزُكُمْ مِنْ Allah akan memberikan rizki Dari tempat-tempat yang tidak terduga Insya <tod pensiad> InsyaAllah Uh, lanjutannya nanti tentang masalah rububiyah Tauhid dalam rububiyah diserahkan dalam ayat Rabbul Alamin Akan kita bahas secara detail Pada apa namanya pertemuan berikutnya ya Tentang tauhid rububiyah Dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan hidayahnya Memberikan inayahnya kepada kita Mudah-mudahan pahala majelis hari ini ya. Ujala hari ini Kita kirimkan kepada arwah saudara-saudara kita Orang-orang tua kita Terutama saudara-saudara kita, ini, ya, yang pernah ngaji bersama kita yang telah dahulu kita, <tuh> mudah-mudahan menyerangnya ada <Arab> mereka. al wa salihah <tuh> wa Nabi muhammad SAW. al-masalam